nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Ya Bapa yang baik, kami memujimu karena Engkaulah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami memujimu karena Engkau secara konsisten memangkul salib ribuan tahun yang lalu. Semua itu oleh karena cintamu yang tidak pernah berubah. Tidak seperti orang lain yang bisa berubah dan betapa bersyukurnya kami karena engkau tidak berubah. Iya bapa, engkau melakukan keajaiban dalam kehidupan banyak orang ketika engkau berada di bumi ini, dan kami percaya bahwa engkau tidak berubah dan masih dapat melakukan keajaiban dalam hidup kami hari ini. Oleh sebab itu ya bapa, kami berdoa dan memohon agar engkau menolong kami untuk berubah menjadi lebih baik, dan tolong kami untuk berubah demi kemuliaanmu Ya Bapa Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan dan penyelamat kami Dengan iman kami percaya bahwa Engkau telah bangkit dari kematian Dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami berdoa sebagai ciptaan baru di dalammu Agar ada perubahan dalam hidup kami sebagai orang percaya Dan agar kami dilahirkan kembali dan diperbarui oleh roh kudus Tuhan Yesus, kami ingin menjadi berubah secara teratur dan semakin berubah saat kami semakin dewasa secara iman. Kami berdoa agar Engkau menghilangkan semua sifat dan semua kebiasaan kami yang tidak menyenangkanmu dan mengubah kami untuk menghilangkan rasa takut dari hidup kami dan meninggalkan iman kami. Semoga Engkau berkenan mengubah kami untuk menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran dari dalam diri kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini sebelum memulai aktivitas, kami berdoa agar Engkau memberi kami kedamaian dan kebahagiaan. Jangan biarkan kami termakan oleh nafsu duniawi, dan jangan biarkan kami mendapatkan dunia tetapi kehilangan jiwa kami. Ya Bapa Tuhan kami, kami mohon perbaharuilah hidup kami supaya dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik. Apa yang sempurna dan apa yang berkenan kepada Allah Karena itu kami berdoa, kabulkan doa kami ini yang kami mohonkan Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Dan berkuasa kini dan sepanjang masa Amin Bapa kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu